Hai everyone, selamat datang di channel Love Watch. Kembali lagi sama JJ, kita akan rekomendasiin kamu jam tangan untuk pergelangan tangan orang Asia yang makin kelihatan manly. Dan buat kamu, para sultan, jam tangan bisa kau masukin list koleksi kamu selanjutnya nih. Produk pertama ada apa nih? Okay. Seiko SPB125J1 Lagananya Seiko nih Jam tangan diverse all black series lapisan case-nya black hard coating kacanya menggunakan sapphire crystal glass yang kuat pastinya. Jam tangan ini memiliki diameter 45 mm dan ketebalan 13 mm water resistant hingga 200 meter yang bisa digunakan untuk menyelam pastinya ya. Buat kamu yang suka tampilan full black cocok nih. Bagian tepi case-nya juga nyaman, rubber-nya juga yang terkenal paling nyaman juga loh pasti cocok di tangan kamu ya. Selanjutnya ada GA 2100 Special Color. Chosock memperkenalkan koleksi terbarunya yaitu Throwback 1990 yang menggunakan berbagai seri paling laris GA 2100. Jam tangan ini memiliki diameter 45 mm dan ketebalan 11 mm yang sangat pas untuk para pasar Asia tentunya. Hadir dengan penggabungan warna yang menarik antara blue, pink purple serta white yang mendukung style dari street fashion kamu ukurannya yang pas untuk pergelangan tangan kamu tentunya dan jangan tangan ini bisa buat kamu berenang juga loh buat hujan-hujanan juga nggak masalah selanjutnya ini nih brand baru masuk di Indonesia brand Spinnaker hanya ada di mahoj finnaker vintage hall California tactical black Koleksi Spinnaker Hall California ini dikenal karena desainnya yang ramping, membuatnya sangat nyaman untuk dikenakan sepanjang hari. Dial yang menggunakan style California yang terkenal tahun 1930-an pada beberapa brand jam tangan menggunakan Seiko NH35 automatic movement. Bisa kamu lihat pada bagian belakang jam tangannya nih menggunakan automatic movement ya. Untuk case-nya menggunakan stainless steel berukuran 42 mm, bagian kacanya dilapisi anti reflektif yang memberikan penampilan dial yang sangat jernih. Selanjutnya nih yang spesial limited edition tisu kolaborasi dengan pembalap MotoGP Tissot Tires Jorge Lorenzo limited edition. Jorge Lorenzo yang dikenal karena tekadnya yang banyak banget prestasinya di MotoGP ya. Karena itulah akhirnya Tissot kerjasama dengan Jorge Lorenzo, desain yang menggambarkan warna khas dari Jorge dengan detail pada merah dan putih yang mencolok dilengkapi dengan rubber bracelet dengan synthetic structure yang terinspirasi dari pakaian pembalap serta pada bagian cashback akan terdapat nomor dari Jorge Lorenzo yaitu angka 99 cocok nih buat kamu yang aku anak motor jam tangan ini recommended banget buat kamu tentunya kenapa kamu harus beli jam tangan di Mahwatch yang pertama terbesar dan terlengkap dengan ribuan model jam tangan yang bisa kamu temukan di Mahwatch yang kedua menjual ready stock items yang langsung dikirim dari gudang kita. Yang ketiga, jaminan harga terbaik. Yang keempat, jaminan produk ori dan bergaransi. Yang kelima, gratis ongkir dari pembelian di mobile application. Yang keenam, official store di e-commerce Indonesia seperti di Tokopedia, Shopee, Blibli, JDID dan nikmati promonya di setiap official store tentunya. Dan yang ketujuh, flash sale setiap hari Senin Rabu dan Jumat. Nah itulah tadi beberapa rekomendasi untuk kamu untuk yang mencari jam dengan pergelangan tangan untuk ukuran orang Asia. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share channel Youtube Kami. So everyone happy shopping!